Thank you. Lama kita tak bertemu, ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa. Terima kasih. Sit Hidup tanpa Semesta telah bersabda Kau hilang dengan luka Kalau bukan dengan kamu Aku tidak akan membagi hati Rahasia hati Aku sadari yang ada hanya Saya harus men.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 jika hati sudah tak cinta maka jangan pernah engkau memaksa aku telah-lelah dengan semuanya sampai di sini saja jangan kau datang lagi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 Maka jangan pernah engkau memaksa Aku telah le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 Jika hati sudah tak